Oke okay, semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya let's go Ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, 3 dan juga 4 Bagi kalian semua yang belum menonton episode tersebut Kalian wajib untuk menonton episode 1, 2, 3 dan juga 4 Agar apa? Agar tahu itu ceritanya seperti apa Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, 3 dan juga 4 Kalian lanjut saja ke dalam episode kelima ini, gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam film pendek Free Fire episode kelimanya Let's go! Akhirnya rumah sakitnya nyampe juga. Oh, di sini rumah sakitnya. Iya, emang mau di mana? Waduh, berarti tadi aku jongkok di situ salah ya, padahal dikit lagi nyampe ya. Iya, gimana sih kamu? Makanya, aku udah bilang kamu jangan beramain. Kan aku gak tahu gimana sih kamu Ya Yaudah udah, jangan berantem oke okay? Kita langsung saja ke rumah sakitnya Masuk ke dalam oke okay? Mudah-mudahan aja tidak ngantri oke okay? Oke okay, oke okay. Ya udah, kita langsung saja cap ke dalam Let's go Tuh kan bener kata aku juga ngantri Eh kapan kamu bilang kalau ini ngantri Loh tadi aku bilang ini ngantri Ah gimana sih yaudah Mending kita nunggu aja Iya, iya, iya Yaudah, kalau kita nunggu Enaknya ngapain ya? Biar nggak bosen gitu Ya, tidurlah. Eh, tidur Yaudah, kamu aja tidur Aku diam di sini Oke, siap Aku tidur ya Iya, iya Kamu nggak bosen? Nggak, nggak Yaudah, serah kamu lah Mau tidur, mau apalah Oke <tuh> bener aku nanyain biar nggak bosan kita ngapain eh dia tidur sendiri ya kan udah ngoroknya keras lagi ah udah deh aku bengong aja di sini bosan bosan tuh nungguin dia tuh gila tuh ngorok parah parah ayo bapak bapak itu yang berdua yang lagi tidur itu hei maju maju eh saya ini iya maju maju Eh, eh, bangun, bangun Bangun, bangun Bangun, bangun Ya, elah tidur mulu woi bangun Aduh, aduh, aduh Santai kali banguninnya Iya, buru-buru Itu udah dipanggil kita Ah, yang benar Benar, ayo kita langsung ke sana Oke, berangkat Selamat pagi, dokter. Oh, selamat pagi. Kamu mau ngapain di sini? Eh, hey, tunggu, tunggu, tunggu! Ini dokternya kemana ya? Loh, kamu gak tahu. Ini tuh zaman, bro. Dokternya online gitu. Bener gak, dokter? Bener, dokternya online. Ah, yang mana? Benar, ini cuman suaranya doang. Benar nggak? Benar, ya elah. Kemana aja kamu? Benar sih, kemana aja kamu? Aduh, aku baru tahu. Hehehe. Ya udah, kamu duduk aja di sana. Oke, oke, aku di sana nih. Iya, buru-buru ke sana. Oke, siap. Aku mau nanyain sesuatu sama kamu. Jadi gini, kamu terakhir ke rumah sakit itu kapan sih? Waduh, aku dari kecil sampai sekarang Aku belum sama sekali menginjak rumah sakit Baru pertama kali ini Oh, pantas Pantas kenapa itu, dokter? Pantas kamu tidak tahu teknologi gitu, benar nggak? Benar Aku aja udah tahu gitu ya, kan, dokter? Iya, dia doang yang tahu. Ya, sorry, tuh sorry Oh iya, kamu ke sini mau ngapain? Oh iya, ini aku mau jelasin, dokter Oke, okay, oke okay. Jadi gini, niat kami berdua ke sini itu ingin memeriksa si Kelly ini kehamilan gitu. Uh, oh, memeriksa kehamilan? Oh, ejet itu mah. Ejet, beneran nih? Bener. Oke, kapan nih dimulainya dokter? Oh, kamu udah gak sabar pengen dimulai? Iya dong. Oke ya, aku bakal mulai sekarang. Sekarang nih. Oke ya, kamu siap-siap. Iya dong dokter, aku nih selalu siap gitu dokter. Oke okay ya, aku bakal mulai ya dalam hitungan ketiga. Oke okay, dokter. Satu, dua, tiga, dimulai ya. Oke. Okay. A, B, C, D, E, F, e, G, H, e. Membelah-belah begitu, Kakak. Biar kakak cepet amat. Yoi dong, cepet cepet cepet! dokter mohon maaf ya hasilnya masih negatif Hah? yang bener dokter negatif bener waduh kok bisa ya ya? Mana aku tahu kan aku kan cuma tes-tes doang Waduh cara hamilnya itu yang cepat itu bagaimana dokter Waduh kamu harus sering-sering olahraga gitu Loh tadi pagi aku olahraga dokter Loh cuman sekali harus rajin gitu Oh seperti itu bener emang Ayato Loh mana aku tahu aku kan bukan dokter Ya juga sih udah, terima kasih ya dokter ya Mungkin okay, siap nanti kapan-kapan kamu kesini lagi Kamu cek lagi siap tahu positif Oke siap dokter waduh Hayato kita gimana nih Hayato waduh aku juga nggak tahu Oh iya aku inget nih kata bapakku Ah ingat apa tuh jadi gini kalau misalkan kamu mau hamil aku dikasih tahu bunga yang sangat-sangat manjur gitu Ah Bunga apaan tuh Ayo kita langsung ke rumah aja aku bakal ceritakan di rumah ah yang bener-bener udah kita langsung aja pulang yuk oke siap Hayato kamu nih emang orang yang termantul pokoknya yoi dong siapa dulu Hayato yaudah kita langsung otw pulang let's go akhirnya nyampe juga rumahnya oh iya mantap mantap yoi dong mantap oh ya gini gini gini buka yang tadi tuh kayak gimana sih Hayato eh baru juga nyampe kamu nih udah gak sabar gitu dong aku pengen tahu gitu, yang dimaksud bunga termanjur itu bunga kayak gimana gitu?" "Oke, nih, aku bakal jelasin. Itu bunga tuh sangat sangat sangat sangat manjur kata bapakku." "Oh, ya udah jelasin." "Jadi gini, bunga yang aku ceritain tadi itu ada di atas bukit atau di gunungnya depan Capeton." "Oh, berarti lumayan jauh ya dari sini?" "Iya, tapi gini-gini, ngambilnya gini, tuh susah nggak sih sebenarnya?" "Oh iya," kata bapakku itu ngambilnya tuh harus punya trik gitu tapi kalau mau naik ke gunungnya tuh gampang tapi untuk memetiknya tuh wah oh, sangat susah banget oh gitu berarti kapan nih kita bakal ke sana ya udah besok aja kita bakal ke sana oke okay? setuju nggak? oh sangat setuju dong lebih cepat lebih baik sekarang juga boleh deh wah oh, jangan sekarang kita nih kan baru habis dari rumah sakit gitu udah ngantri udah capek wah pokoknya segalanya lah nggak bakal berhasil ah yang benar Iya, kata bapakku juga harus istirahat kalau mau ngambil bunga tersebut Kalau misalkan capek, gak bakal berhasil gitu Oh gitu, udah, kita langsung istirahat dulu Eh, sebelum kita istirahat, kita melakukan kegiatan yang mantul Ah, apa tuh? Oke, aku bakal jelasin Ini adalah kegiatan yang sangat wajib gitu Ah, sangat wajib kayak gimana? Ini kayak kemarin Oh, Kayak kemarin itu ya gaskan lah Walaupun aku capek ya kan Tapi gaskan aja Oke okay, ya Kamu udah siap nih Eh bentar dulu Aku kan belum tidur Eh katanya kamu selalu siap gitu Oh bentar Atuh Nih aku udah tidur nih Oke okay, oke okay. Aku bakal hitung dalam hitungan ketiga Oke okay? Oke okay, oke okay, oke okay. Satu Dua Tiga Oke okay, udah Udah udah tiga jam ini loh masa cuma tiga jam loh kamu kan tahu sendiri tadi kita udah ngantri eh kan aku doang yang ngantri kamu tidur ya udahlah nggak usah protes besok juga kan kita mau meristirahatkan gitu Besok kita mau istirahat ngapain? Bukan maksud itu. Besok kita mau mengambil bunga. Makanya sekarang istirahat. Oh, ngomong dong. Sekarang istirahat. Besok ambil bunga. Bukan besok istirahat. Iya iya seralah. Udah, kamu keluar sana. Oke okay, oke. Okay. aku bakal tidur di luar. Kamu bakal tidur di sini. Oke. Okay? Iya. Kamu jangan usah banyak omong deh. Oke, okay, bentar. Tapi sebelum aku keluar, aku mau minum dulu. Ah, serah serah serah. Bentar, aku minum dulu ya. enak nih minumnya ya udah buru sana keluar Oke siap udah minum ya kan udah seger waktunya tidur dengan nyaman aduh pegel banget sih ini udah melewati hari-hari yang sangat-sangat capek gitu Aduh udah ngantri ya kan ah pegel-pegel udah waktunya sekarang kita untuk tidur ya kan